bunyi kalau terang nabi <tuh> wahai intine cerita ini nabi Ibrahim ini hidup di satu komunitas kaum ya wahai intine kalau cerita taras ya taras intine cerita ini nabi Ibrahim hidup di satu komunitas kaum yang kaumnya pun menyembah nabi terus ajarinnya nah, ceritanya gai-gaiu berhalannya wakil terus yang kedua itu sing kedua itu paling pangeran Singliane, Nabo anak, anak, anak buah. Hasil, Ibrahim itu menentang penuhanan terhadap arca-arca itu tentang, mulai sistem sesajenya sampai sistem macam-macam itu Terus terus jadi cerita klasik zaman Dize saiki Tsaiki uang tang waktu sing misti keramat mau dari Mari Kualat, gitu. Mari apa? Kualat. Mari, untuk musibah itu sini. Jadaluhu fidhinihi wa haddaduhu bil-aknam antusibaru naboh bisu'in, intarokah. Ini mungkin agak gelap menyembah, kuing kok untuk musibah. Terus jahat Ibrahim, Ola'atuhah junif laywa kodhaddan. Jadi tidak mungkin saya itu, karena argumen kamu, saya kemudian meninggalkan Allah. Dan saya tidak takut sama sekali pada sesuatu yang kalian musyrihkan. Maksudnya orang-orang itu berhubungan. -ber -ber -ber Berhulul kayak masuk aku kayak nggak kayak musikal kurang peti terus ilah ya sa'aroh di saya kecuali Allah yang kesam. Niki ilmu Tauhid kelas tinggi. Padahal kita kenal kitab anit tapi mila tak ibroim mana boh. Semenjak saya ngaji tafsir jalalain ini mulai mulai tentang sarang antos zaman tentang ketongo kalau si Emut aku itu balik balik matur untuk menyelamatkan Tauhid kita kita itu rauh lewat biar santai aku balik balik dengan segala keangkuhan kelebihan apa-apa, terserah aku mau dikandani, aku saat ini disantai aku mau coba, mau tolak santai itu bisa karena bagi saya tidak ada apa-apa aku -apa. mau tidak terdekatan aku mau terdekatan keyakinan itu dipatahkan Allah oh. aku mau mati nganes Mati nggak ada saat ini, Bu. Tetap mau termati, tetap siren, merekonya tani mati kayak yok. Gua singonomi yakin, tengmati ini ku. Sihiru, modern. Modern, campur, si. Sihir, utawasan ada akibat Dewi. Semua campur sih. Lho, nggak mau terdakwa mulu ke? Logos medis santet terdakwa mati. Loh, ya semati ini Allah. Oh, orang nyata nih, tapi santet ya. Nak cepat nih, wisata mobil, enggak ada uang. Minum overdoce jemaah, ya sih, kedar jemaah, ya nah, sebab ragu di sana, tapi pelaku utama kita ragu tetap yakin, om. Legus, ini milata Ibrahim Mahani, dua tauhid kecil, umur tiga, ingat sendiri. Jadi Ibrahim, ingat, nanti murah, peti, dia maksud nopo apa, saya musibah, bawa gak peti. Ilah, ayah, seharap pi, saya, umpama tenang, nongos yang terjadi musibahnya, ngaku ikut merasa keretanya, oh maksudnya oleh nafsi Imam Suyuti ilahiyah Sa'arab Disyai'an minal makroh yisuh ibu nifaya kunung apa yang terjadi sebagai bentuk musibah itu kersane sana apa maksudnya saya nah, nah, kemari santri-sangkaji saya mau ikut hizik tolak santet bareng nah, mau ikut hizik ini tak korek hilang untuk titik kalau mau ikut dunga-dunga tolak balak ya mau ikut tak korek hilang titik tapi tujuanku saya nolak like santet keliru karena tujuannya Ya Allah karena saya hamba yang lemah, tentu saya berlindung kepada Engkau. Ya itu saja kita berlindung kepada Engkau. Orang kok kita waktu di santet atau waktu di topes santet. Ya Lebom mau santet uang terus mati terus uang darah ini tak santet mati. Aku orang nggak yakin. Ya biasa mah. Mati mati itu biasa. Tuh umur aku orang mati. Cematan ini ya Allah kuliah apa aku malakul motif malakul motif lagi apa? saya si mata ini tetap pengir, ini kita akhir, ya? jadi semua tipikal ajaran Quran pola-polanya sama, Allah ngaguy keberadaan makhluk, biar ya, makhluk itu kadung visurotil wujud, namanya takwarai ilmu, ilmu hakikat, <tuh> makhluk seng <itu> beskadung <bisa> tano, <tuh> oh, biar wes kadung visurotil wujud, tapi gak tahu wujud, mau visurotil wujud, kauh oh, paham ya, makhluk seng besano iki Kadung visurol tunggujut tentu onosurol wujud misalnya uang mati ngenteni di tabrak mati ngenteni di mati ngenteni di tenung mati ngenteni di gerogoti liver atau penyakit jantung di macem macam karena kita barang hadis tentu barang hadis akan bersentuhan dengan barang hati yaitu makhluk tentu bersentuhan memang tapi bahwa semua yang ada ini digerakkan oleh dasar yaitu allah jika yang lain-lain itu hanya varian-varian yang lebih penting buang bisa mati lewat santet, lewat gendat, lewat ditabrak mobil, lewat gerogoti penyakit dan sebagainya tapi semua itu hanya surat dan wujud, kita lebih yakin tetap ilah ayat sya'arab dina buah menyangkut barang santet sihir, ku ayatnya sorry malaikat harut-marut itu mulang santet, mulang sisir yeah aya Nabihi Sulaiman wama ayat Ciri utama santet kentung si diriku barang sing iso misa antara nih wong lan pasangan Sing ekstrim, sing ringan, misalnya baju di kebukatan Sing ringan, padat, dibaringi pedet Santet santet ringan, mahaba mahaba ringan kan akibatnya Sing pacaran pedet, sing rabi nopo Pedet Sing ekstrim, me pisah, mergos yang lanang mati, udah sing riset mati pisah ini no kan padet ringan, pegatan, Padet ekstrim, sing lanang dibaringin emas mereka ini belajar satu ilmu yang lewat ilmu itu bisa memisahkan antara Benalmarin Abu. Artinya ilmu santai, ilmu sihir itu ada lah wujud, Lalu yang membekat, yaitu nyatane dua akar. Tapi Allah tetap terus ayat ini untuk menjaga tauhid um min ahadin illa mandi, yakin iku kabeh kertane Allah Wa um min ahadin illa sadad, wang, mati yakin malah rugi Ya. Kecet-kecet tuh artinya kan kayak so. <tuluh> Wah, jare kiai, mode e suwe dawuh wali songo jebul kesanet kecet. Wongan iki no banget kan muluan Kan apa? Murung ate. Ya bolo piye ngomong ngeten bengat ngasih yang tembeke kriblo, kursi-kursi waduh, uyuh, kursi-kursi kowe. Iku Aku belum habis di rumah, belum dan kuloh. Iya, mau ya, Islam itu Islam tenan, Islam Islam ya, Tadi bener Tapi saya kira kan kita ini mulai kecil, <tik> dididik oleh para wali, para ya, para guru-guru kita konfirmator dua if kita semua itu. Nah, solat dan wajah domestik kita maksudnya dihina. Solat di <tik> waduh, suki wa ya, wabah mati ulil <tik> Rabbil <tik> solat pulau ibadah, pulau mati kotor, pulau bukan kendali tertinggi. Ini ukapec dengan nilai apa? Rabbil alam jadi surah ana santet, rano siker, rano tenung. Anak yang pecen mempengaruhi kita mati. Boleh buka mau apa sepanahku? <tik> aku sering cerita enggak, enggak, enggak, enggak, disantet mati enggak, enggak, aja mati enggak, aku enggak, itu enggak, enggak, sama enggak, nih mati mati. Ya Allah, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Sufi enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, kok enggak, enggak, enggak, enggak, barang mati enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, mati itu, bu, kopi mah toh kok lumayan nomati malah takut takut, ternyata toples seperti lebih mati kan lebih, oh cegem manurut mau tenun, mulai mulai sandi kini, ampun geman, mau coba hijib, mau coba mau usah, kalau kita baca hijib baca, kalau kita baca hijib kadang, mulai nawawi, hijib yozali, hijib barival bari, pemirah hijib simbol pun lewat hijib nawar walunya tapi semuanya tidak sahabat karnia ya saya saya baca sebagai karya ulama dan saniyati tak korob di awal itu tidak soal sancet soal apa itu, tidak biasa orang yang sangat senang, orang yang gede misalnya yang gede ngejela ilmu santai itu tapi saya pikir zaman akhir kodur amandisi dukur santai itu yang duit, ya itu yang duit kodur amandisi itu kan kodur itu tapi yang nyantet itu, duit kosing order Tenggai ini untuk duit, konggai ini untuk salam tangan. Black bottle petkin, ya? Menurut Artinya kan, ada apa-apa kan?